Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat siang kembali di 4TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar idola kita Lesti dan Rizky Bila Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya pro sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya bagi lo sahabat Leslar dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada tentunya info untuk warga Konoha, kali ini infonya langsung dari L2W untuk semuanya persahabat, ya, tetap fokus untuk dukung Idola Kesayangan di Ajang Infotainment World 2022 Dukung Al-Fatih sebagai George's Baby Voting di SMS, Instagram, Facebook, dan Twitter Jangan lupa juga dukung Idola Kesayangan Leslar, Lesti, dan Bilar sebagai Best Couple Jangan lupa juga voting di SMS, Instagram, Facebook, dan Twitter Tentunya berikutnya bersahabat ya, Lesti Kejora sebagai George's Mom. Dukung juga di SMS, Instagram, Facebook, dan Twitter. Berikutnya Lesti Da sebagai Celebrity of Dios. Jangan lupa dukung voting di SMS, Instagram, Facebook, dan Twitter. Berikutnya juga Papa Bilar sebagai George's Date. Voting di SMS, Instagram, Facebook, dan Twitter Tahan henti mengingatkan semuanya Untuk fokus dukung idola kesayangan di Infotainment Award 2022 Bismillah, mudah-mudahan ada rezekinya idola kesayangan kita Bisa membawa piala penghargaan Infotainment Award 2022 Kita simak juga bersama di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh L2W Leslar Lovers kami memanggilmu Semangat infotainment award dimulai Segera support Rizky Bilar, Lesti Kejora, dan BPL Buat memenangkan award di SJTV Leslar kita bisa Cara voting sama seperti dulu ya guys Mulai menggunakan SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook vote ditutup tanggal 28 September 2022 Tinggal 6 hari lagi persahabat ya Untuk batas voting Mudah-mudahan warga konwa semakin kompak untuk dukung idola kesayangan kita di Info Tema 2022. Kemudian persahabat disimak juga ini momen spesial semalam saat keluarga besar Rizky Bilar yang menjenguk Abang L dimulai dari Kak Nurul, ada Omar Rosmaladewi, dance Bang Yudi Refwan, Bang Bensi Kumbang, Allah banget ya semuanya kumpul di rumah idola kesayangan untuk jengukin Abang Fatih dan alhamdulillah Semalam Abang El, persahabat, ya, sudah mulai sehat kembali Berkat doa dari kalian semua yang selalu tulus, mensupport, mendoakan untuk Abang Fatih Masya Allah kebersamaan ini, masya Allah banget ya, membuat kita semakin kagum dan bangga Apalagi momen spesial, mereka lagi makan malam bersama, luar biasa Dan berikutnya juga persahabat ya, tentunya kemarin heboh banget nih melihat artikel dari media Tribun Jatim yang menggiring opini hingga membuat Papa Bilar emosi dan gedeg banget persahabat ya, sampai memposting di akun Instagram pribadinya tentu berkat kekompakan Les Lovers yang selalu menjadi garda terdepan Lesler, rating dari Tribun Jatim ini langsung turun anjlok banget persahabat ya. tidak pakai lama Kekompakan level bonus terbukti bersama ya untuk selalu menjadi garda terdepan. Lesland, kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh Kait Peter Dengan segala drama, pro dan kontra, ada yang nyuruh speed up, ada yang minta disuruh anyepin, ada yang minta diusut jalur hukum. Tapi meski masing-masing punya ego, ternyata kalian tetap kompak menjadi garda terdepan untuk les dan Lar. Luar biasa, salim salut gua Walaupun saling jenggut, saling gelut Ternyata pada manis banget Kalau diajak bar-bar, lope, lope, lope Pokoknya aduh, Masya Allah banget ya Inilah yang selalu membuat kita semakin bangga Dengan Lesa Lovers Yang semakin tentunya solid Untuk selalu mendukung, membela, mensupport support idola kesayangan kita Selagi itu baik Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan terus support idola kesayangan kita dan berikutnya juga persahabat ya kita simbang di sini ada sebuah kalimat komentar panjang bersahabat ya dari Yolanda Aprilia 33 mengatakan untuk hal satu ini memang sekali-kali harus diluruskan biar nggak seenaknya orang-orang menginjak-injak harga diri seorang suami Gak sekali dua kali, tapi terus-terusan direndahkan harga dirinya sebagai suami yang notebel Dia sudah berusaha semaksimal dan sekuat tenaga membahagiakan keluarganya Dan tolong ya untuk kita-kita semua, gak usah berusaha menceramahi Papa Bi untuk sabar Jangan emosi gak usah ditanggapin, hello, dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab Penuh ke tapi terus-terusan diinjak-injak harga dirinya Udah sepantasnya dia nggak terima Astagfirullah aku juga ikutan emosi jiwa jadinya Semoga kita tidak termasuk dalam gorongan orang-orang yang Dengan mudahnya menyakiti hati orang lain Ini the best banget komentarnya bersahabat Masya Allah sekali-kali memang harus diluruskan Tentunya harga diri seorang suami diinjak-injak Bukan sekali dua kali Tapi terus-terusan begini bersahabat ya. Kali ini papa bilang memang Tentunya keputusannya luar biasa, dan kita lihat persahabat, ini ada tentunya kabar yang kita dapatkan hari ini, bahwa Tribun Jatim meminta maaf sahabat ya perhatikan diunggahan oleh Salah Al-Fatih FC Di disitu ada sebuah kalimat permintaan maaf, perhatikan persahabat,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 Wah, kalau ratingnya belum turun, gak bakal minta maaf ya kan? Good job Leslaw Lovers, Papa Bi pasti bangga dengan kalian Tentunya bermain-main dengan Leslaw Lovers, tahu sendiri kita semuanya tentunya semakin solid Bila mano, ada yang menjatuhkan idola kesangan kita, emang luar biasa kalian The best, mudah-mudahan kita selalu kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar kita juga masih menunggu cedokan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Divo TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.